assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel guys jadi di video kali ini gua mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara mendapatkan skin misterius spiral dp28 guys bagaimana caranya bang sebelum ke pembahasan alangkah baiknya kalian klik dulu video ini dan kalian yang baru gabung silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video gua berikutnya Oke okay, next nah jadi caranya kita masuk ke troli guys terus kita bersenjata, lalu kita Scroll disini guys. Nah, ini tiga guys, defense Mistero viralnya keren kan guys? Gratis. Bagaimana Bang? Nah, di sini kalian cukup menggunakan AG guys. Dan harganya 10.800 AG guys dengan harga segitu kalian udah dapat skin DP bagus ini guys oke okay, saya kira cukup video kali ini guys jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys dan like dan share ya guys video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan oke okay, terima kasih bye bye